awal telah tiba, dan jalan-jalan seluruh wilayah Bina dengan para Jamal. Saudara bisa lihat, di sini ada masyarakat yang membagi-bagikan minuman dan makanan. Ini adalah kebiasaan orang Arab, itu atas takwa kepada para jemaat. Helikopter juga memantau wilayah ini dengan terus menerus sehingga wilayah ini tetap berjalan dengan meriah lebih aman.